saya mau nyobain sekali lagi ya teman-teman, nyobain sekali lagi Viva Mobile, ini apa emang jaringan saya atau apa kok kerasa kerusuk, kerasa kerusuk, kerasa kerusuk setiap saya main Viva Mobile, pasti bawaannya, aduh Astagfirullahaladzim banget ini, ya Allah kerasa kerusuk, kerasa kerusuk kita jadi gak nyaman kalau mau main padahal sinyal, ya bener sinyal sinyalnya gak ada apa-apa sih itu kalau main masih delay dia delaynya lama banget krusuk komentatornya ngomongnya jadi slow motion Astagfirullahaladzim, saya mau ngelanjutin misi yang berulang-ulang kali saya cobain terus saya mau nyobain ini aduh ini udah tanda nih benteng besi saya nyoba ini nyobain lagi nih sekali lagi nih kayak gimana coba yang amatir deh, saya coba ini misalnya kalau saya tanding satu lawan satu ya pasti gitu aduh misalnya memori ponsel masih banyak tapi kok Allah, ya Allah dan teman ya teman-teman, siapa yang main mobile semenjak upgrade itu jadi datarnya kalau ngomong ada slow motion motionnya <laughs> sama berarti oke okay. oke okay. okay. uh, okay, ini kayak main uh uh uh ini nggak bisa jadi apa-apain bro, astagfirullahaladzim bro, bro bro, mau main apaan bro, kayak diri terus bro kenapa kirim sendiri ke kesono? bro, tau-tau jatuh itu kok delay sih ya Allah, kenapa ya Viva mobile tuh? Gua tau, tau deh, gak bisa pencet, pencet deh, males banget. Uh. sinyal udah bener, loh, bro. masa iya saya mau lagi ii.. mau dijeda jeda tuh.. nggak ngerti saya nggak nah, ngerti saya available. sama mobil tuh atau jangan-jangan dia di rekam layar.. oh nggak juga saya biasanya kalau mainnya nggak pakai rekam layar juga dia pasti delay tuh.. Weeh. ini apaan sih ini sih apaan ini enggak enggak gak. aduh dibikin emosi Yalah, udah nih. ini nih serius deh saya kesel banget ini Adul. kenapa ya ini mobil-mobil mobil kenapa ya Bro ada yang tahu kenapa dia jadi seperti ini kan lama-lama ngeselin ya lama-lama ngeselin di mobil kemarin pas belum upgrade sih ya masih mending sih ya enggak delek-delek kayak seperti sekarang sekarang kok Astagfirullah Astagfirullah Astagfirullah acara langsung tidak ada dia